ngep kemerdekaan kue mah joget-joget ke ono sangyel ngep kandani wong tuh wong kum gudul apa tak berisik-berisik kaya lo di Irma lagi nyinan ipona aneh uh. lah kok nganti buah-bunga itu tokor apa? kaya lo lagi nyinan ipona aneh ngejoget-joget tiktok yun tas daman saiki kera duiton tokor roma ngabeh nah rangilingi bingin perjuangan ibu kartini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 diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Pengsaanku Pengsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu